Yang perlu kalian ketahui, arwah orang yang bunuh diri itu tidak diterima oleh alam kubur, tidak diterima oleh alam barsah Dan dia akan ditolak dan akan e, melakukan apa? mengalami sebuah siksaan-siksaan dan kepedian yang sangat berat sekali Tuhan sendiri mengatakan barangsiapa siapa yang membunuh dirinya atau membunuh diri maka siksa dunia dan siksa akhirat jadi hati-hati Sangat berat hukumnya Sangat berat siksaannya Ini sangat larangan Larangan bagi agama manapun Yaitu bunuh diri Halo sahabat ratu bidadari Kembali ke Channel ratu bidadari Dalam kali ini Konten ini akan membahas Seorang pelaku bunuh diri Atau hukum orang yang melakukan Bunuh diri atau pesugihan. Oke okay. To the point saja Nice oh, Orang Itu kan Ketika 40 hari Di dalam jabang bayi ibu Maksudnya ketika kita menjadi janin Berusia 40 hari Di dalam rahim atau perutnya Ibu kalian Tuhan itu sudah mentiupkan oh, Tiga perkara Yang pertama adalah Rezekinya Ya maksudnya rezeki kalian Yang kedua adalah Jodohnya Jodohnya kalian Yang ketiga adalah Matinya Atau kapan kalian meninggal Maksudnya apa Jadi ketiga perkara tersebut Ketika kita Berusia 40 hari di dalam rahim Atau kandungan ibu Ya Jadi Jadi rezeki itu sudah dinas atau ditakdirkan, ya uh, itu rezekinya seberapa dan rezekinya di mana dan apa itu sudah diatur oleh Tuhan, oleh Sang Kuasa. Terus jodoh, jodoh itu sudah diatur sama Tuhan, jodohnya siapa, kamu bertemu pada umur berapa? dan lamanya kamu berjodoh itu berapa lama itu sudah diatur ya, untuk jodoh terus mati lah mati ini juga sudah diatur matinya kamu karena memang ajal mati kamu karena sakit mati kamu karena bunuh diri mati kamu karena dibunuh mati kamu karena kecelakaan dan lain-lain tapi dalam konten kali ini Video ini membahas masalah roh, masalah dimensi roh atau arwah di mana roh kita, arwah kita, sukma kita ketika kita sudah meninggal atau lepas dari jasad Dan biasanya kalau orang, ini menurut penelitian saya atau riset saya Biasanya kalau seseorang itu meninggal secara baik-baik atau Memang ajalnya itu biasanya dia rohnya itu atau arwahnya langsung masuk ke alam kubur atau alam barzah, ya berbeda lagi dengan seorang yang dirinya melakukan bunuh diri itu biasanya rohnya atau arwahnya itu tidak bisa masuk ke alam barzah atau alam kubur, jadi ditolak lah. Kenapa? Karena kan belum waktunya meninggal, dia sudah membunuh dirinya. Sedangkan di dalam uh, agama uh, Barang siapa gak ke kalian yang membunuh dirimu Maka kamu akan siksa dunia dan siksa akhirat Ini sudah jelas Dalam agama manapun uh, sangat diharamkan atau tidak diperbolehkan Membunuh dirinya sendiri Itu perbuatan yang sangat terlarang dan sangat berdosa besar Dan Biasanya ketika Tuhan menciptakan, mentakdirkan si manusia itu berusia Katakan tidak 70 tahun, 50 tahun lah Di usia 25 tahun dia bunuh diri, jika kan meninggal ini Secara dohir itu kan meninggal secara syariat Namun secara hakikat, secara goib, dia itu masih hidup Jadi dia masih di dimensi dunia jadi dia harus nunggu 25 tahun lagi untuk dijemput sama malaikat atau dikawal sama malaikat ke alam barzah atau ke alam kubur. Jadi si pelaku bunuh diri ini arwahnya atau rohnya itu akan tersiksa di alam dunia gitu loh. Jadi, buat kalian, kalau kalian ada yang frustasi, stres, depresi, dan memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat berat, jangan sampai, sampai ya, ini jangan sampai, sampai kalian, eh, uh, apa ya, melakukan sebuah keputusan yang sangat fatal karena penyesalan. Nanti, kalau sudah kalian bunuh diri, penyesalan, tiada air, nasi sudah jadi bubur. Susah kalian gak akan bisa hidup lagi, dan kalian akan tersiksa, akan mengalami siksaan-siksaan yang sangat berat, gitu loh. Itu menurut penyelitian saya. Ya, jangan lupa subscribe channel Ratu Bidadari TV, sampai di sini saja. Semoga video saya bisa diternak untuk edukasi tentang dunia mistis dan supranatural. Terima kasih, salam Ratu Bidadari.